Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya pun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Nah ini ada detik-detik pertemuan mahasiswa saya dengan Pak Erlangga ya Nah coba simak videonya kawan Habis itu kita uh, Membahasnya Ini videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati dan muliakan Bapak Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar Beserta jajaran pejabat teras Pimpinan Partai Golkar Terima kasih telah berkunjung ke kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas ini, saya beserta para sahabat dari Partai Demokrat senang sekali karena masih dalam suasana Idul Fitri. Kita bisa menyambung silaturahim halal bi halal dan tentunya mendiskusikan tentang berbagai hal, berbagai isu di negeri ini. Teman-teman wartawan yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa tadi di perpustakaan Cikeas kami berdiskusi dan tentunya ini menunjukkan sebuah inisiatif yang baik antara dua partai yang memiliki kedaulatan dan independensi. Golkar dan Demokrat dari waktu ke waktu bukan hanya berdiskusi tapi juga bekerja sama dan tidak bisa kita melupakan kebersamaan 10 tahun dalam pemerintahan Presiden SBY ketika itu, 2004 hingga 2014. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas inisiatif Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, yang sebelumnya sudah menyampaikan ingin berkunjung, ingin bersilaturahim, tapi mohon maaf karena uh, kesibukan Bapak SBY dan juga baru saja kembali dari luar kota, maka baru bisa dilakukan malam hari ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, mengingat Bapak SBY kendati, beliau adalah orang tua dan juga tokoh di negeri ini, tetapi juga masih memiliki status sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Pak Erlangga ini adalah Ketua Umum Partai Golkar. Oleh karena itu tentu dengan semangat yang baik Pak sby akhirnya uh, meminta saya untuk mendampingi beliau beserta dengan sejumlah uh, pejabat di Dewan Pimpinan Pusat Demokrat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa tadi diskusinya berjalan dengan baik, walaupun tentu Pak SBY yang sudah mandi toratu setelah tiga tahun terakhir ini untuk day-to-day -day politiknya sudah saya jalankan beserta generasi uh, yang lebih muda lagi di Demokrat. Karena beliau tentunya saat ini sangat menikmati aktivitasnya sebagai pelukis Jadi tadi Pak Erlangga Pak Ludwig dan Pak Dito dan teman-teman lain bisa melihat juga lukisan-lukisan Pak sb yang juga bisa uh, dinikmati nanti di museum yang sedang dibangun di Pacitan. Tapi juga aktif sebagai pembina klub bola LaFani, Alhamdulillah menjadi juara kembali Proliga 2 tahun berturut-turut back to back 2022 dan 2023 tahun ini. Sehingga tadi beliau lebih pada gagasan-gagasan besar karena bagaimanapun beliau terus terpanggil dan ingin terus menghadirkan pemikiran-pemikiran termasuk solusi-solusi yang baik untuk negeri kita. Tadi cukup banyak hal yang kita bicarakan, Pak Irlangga nanti bisa menambahkan tentunya berbagai isu dari bagaimana kita ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negeri kita dari berbagai aspek tentunya ekonomi, kesejahteraan, keadilan, hukum, dan juga demokrasi. Nah disinilah tadi kami cukup panjang berbicara bagaimana demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemunduran dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang serius. Sistem politik yang kemudian dicoba diutak atik untuk mengubah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diubah. Contoh bagaimana sistem pemilu yang sampai saat ini juga masih Menyisakan tanda tanya besar. Kita, saya ingat sekali Pak Erlangga ketika itu berinisiatif bersama dengan para pimpinan partai politik lainnya. Kita berkumpul di Dharma Wangsa ketika itu dan sampai dengan hari ini isu itu belum jelas seperti apa endingnya. Sistem proporsional terbuka atau tertutup. Kita tidak ingin demokrasi kita mundur jauh ke belakang karena perubahan sistem yang sangat fundamental ketika tahapan-tahapan pemilu sudah dijalankan. Ini sebetulnya keluar dari akal sehat kita. Dan marilah kita masih terus berusaha untuk mengawal agar jangan sampai terjadi perubahan yang tidak kita harapkan bersama ketika hak rakyat dirampas dari sistem demokrasi kita. Kemudian, uh, tentunya tadi dibicarakan juga hal-hal lain, real politics. Ini juga seru. Tentunya, tadi kita berdiskusi, tidak mungkin semuanya kita sampaikan di sini, tetapi tentu kita menyikapi konstelasi politik terkini. Satu minggu, dua minggu terakhir ini luar biasa. Kita ikuti di media massa, masih suasana lebaran, tapi begitu dinamis dan rasanya patut bagi dua partai ini, Golkar dan Demokrat, untuk duduk bersama dan juga membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa kita hadapi ke depan. Tentu semangatnya adalah bagaimana Indonesia ini makin maju dan makin sejahtera, demokrasinya juga makin berkeadaban. Dan kita berharap tidak ada hak warga negara yang dikebiri. Baik itu hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang. Jadi Tadi kita berbicara tentang itu semua termasuk bagaimana kita berharap bukan berupaya untuk hanya bagi-bagi kekuasaan. Demokrat juga selalu menyampaikan hal itu bahwa pada hakikatnya kita tidak hanya ingin mengikuti sekedar, saya ulangi tidak hanya sekedar ingin mengikuti pemilu setiap lima tahunan, tetapi ada panggilan moral, untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara tadi. Dengan demikian tentunya saya dengan uh, sukacita seperti Pak Erlangga juga dalam berbagai kesempatan saya ikuti juga membuka diri untuk uh, bergabungnya antar kekuatan politik. Bergabungnya partai-partai politik kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri. Karena ini negara besar, tidak mungkin satu dua elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita, Golkar dan Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Erlangga dan teman-teman dari Partai Golkar atas kehadirannya di sini. Selebihnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua Umum Partai Golkar untuk menyampaikan hal-hal yang tadi kita bicarakan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ketua Umum Partai Demokrat, pak AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik dalam suasana idul fitri ini. Sekali lagi atas nama keluarga besar Partai Golkar mengucapkan permohonan maaf lahir batin dan minal izin wal faizin. Saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Benara Umum, Pak Dito, kemudian Pak Firman, Ketua AMPG, Pak Ilham, dan KPPG, uh, Bu Airin. Tadi kami sampaikan juga kepada Bapak SPG bahwa ini adalah silaturahmi dan menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya. Jadi tentu pertemuan kali ini uh, saya bawa uh, pengurus uh, yang mewakili Partai Golkar demikian pula dengan demokrat, karena kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan. Dan kita, dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, partai Golkar tentu berada di pemerintahan dan partai demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu, Tentu, Partai Golkar dari membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan Koalisi Perubahan. Namun, tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik, karena penting bagi Indonesia. Agar seluruh partai ini suasananya adem dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan. Nah tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama. Partai Golkar mempunyai eh, filosofi yang sama dengan Partai Demokrat, tadi disampaikan Partai Golkar dan Demokrat pernah bersama di tahun 2004 sampai 2014. Dan tentu kebersamaan itu mempunyai sejarah yang sama-sama kita pahami bersama dan punya kepengertian. Dan ke depan Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it all. Artinya kita ini kan Indonesia raya, kita bukan seperti di Amerika. Demokrasi yang kebarat-baratan itu demo, demokrasi yang the winner take it all. Sedangkan kita demokrasi Pancasila, jadi siapapun yang menang mari kita bersama-sama membangun negeri. Sama seperti tadi pertandingan olahraga voli misalnya, begitu sudah ada yang juara, pembentukan tim nasional kan bukan dari juara itu sendiri, harus dibentuk sebuah tim. Itulah tadi kawan, ya beberapa penyampaian dari Mas Ahaye selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Yang intinya adalah perubahan untuk perbaikan. Dan kita sudah dengar juga Pak Erlangga tadi, kita mau demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Nah, ada satu poin yang saya simak dari. Mas Ahe Ketua Umum Partai Demokrat adalah terkait ekonomi. Ini mantap, ini terkait ekonomi. Bagaimana ekonomi rakyat ditambah mantap? Ya, semoga saja ke depan saya bisa ikut memberikan sumbangsi pemikiran terkait oh, mekanisme atau sistem ekonomi goton royong. Jadi untuk kebersamaan semuanya Kepada sahabat kurang Indonesia saat ini setelah kita lihat polling-polling Kita lihat banyak keinginan masyarakat Yaitu agar pasangan Anies Ahai bisa memimpin negeri ini kawan Kenapa elektabilitas kedua sosok ini terus meningkat tajamnya Terus meningkat tajam dari berbagai survei-survei, dari berbagai macam survei-survei kita sudah lihat semuanya, ya, bahwa kedua sosok ini, kedua toko ini bisa dipasangkan sebagai capres-cawpres ini paling atas, paling tinggi ini, paling tinggi. Ya, saatnya yang muda maju. Salam perubahan untuk perbaikan. Merdeka.